Nah, nah, nah, lihat nih teman-teman Ada apa ini teman-teman Wow, wow Banyak sekali teman-teman Ini adalah mainan lumpur teman-teman Nah, sebelum memulai video kali ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih yang sudah subscribe ya teman-teman Yang belum subscribe segera di subscribe teman-teman Sampai tidak ketinggalan video-video aku Selanjutnya Nah, nah lihat teman-teman wow Lumpur sangat-sangat tebal teman-teman nah lama kita cuci satu per satu teman-teman wow ini warnanya biru nih teman-teman tampaknya dampak biru teman-teman nah kita cuci teman-teman nah di sini ada air teman-teman kita cuci kita cuci teman-teman wow ini adalah pisau teman-teman kita teman-teman kita cuci selanjutnya teman-teman kita cuci sampai bersih teman-teman. Wow, warna putih dan pink teman-teman. Sangat sangat bersih. Ini teman-teman. Wow. Keren, keren, keren, keren. Ini apa ya? Kita cuci, teman-teman. Wow. Wow, warna biru. Ada warna pink juga. Ada galon cuma teman pakai teman-teman. Apa galon? -teman. Teman -teman. Ya, ini adalah dispenser untuk minum dan ada galonnya teman-teman. Ya, yeah. kita taruh teman-teman. Ya. Yeah. Wow, wow, wow. Ini apa ya? Ada yang tahu tidak teman-teman? silakan di komen teman-teman kalau ada yang tahu kita taruh teman-teman nah, selanjutnya apa ya warna biru wow wow wow wah jengreng bagus sekali teman-teman warna biru kita taruh teman-teman wow warna hijau teman-teman kita cuci teman-teman sampai bersih ya kita cuci sampai bersih wow bagus sekali teman-teman yeah good All good good wow. ini adalah gelas teman-teman kita taruh teman-teman di sini Hah. selanjutnya apa lagi teman-teman wow. warna merah warna merah nah ini ada saringan teman-teman Kita taruh teman-teman bisa -teman. juga teman-teman Ini mobil apa ya oh. Wow Ada yang tahu tidak teman-teman Ini mobil apa Silahkan di komen ya teman-teman Kalian pasti tahu, ini apa lagi, teman-teman? Wow, sama seperti ini, teman-teman. Taruh, teman-teman, selanjutnya apa ya? Wow! Ini adalah mobil molen. Teman-teman, kita taruh ya, teman-teman. Wow, warna biru! Wow, wow, ada yang tahu tidak, teman-teman? Silahkan di komen saja ya, teman-teman. Komen -teman. itu gratis. Hah, ini apa ya, teman-teman? Wow, warna pink teman-teman Kita cuci pelan-pelan teman-teman Riwoong, kita cuci cepat-cepat teman-teman Kita cuci cepat-cepat Wow, warna pink teman-teman ah, Ini pendingin Pendingin teman-teman Ini adalah kulkas ah, Selanjutnya apa ya teman-teman Ini adalah kompor untuk memasak teman-teman. Dua sekaligus, sekaligus ya, teman-teman. Ini peralatan-peralatan bagus sekali, teman-teman. Panopi -teman. warna, oh, warna merah, pink lagi warna merah, sama biru ya, teman-teman. Ini apa lagi, teman-teman? silahkan di komen-komen mainan apa aja kali ini teman-teman wow bagus sekali teman-teman nah, kita taruh ya teman-teman ini wow warna putih ini adalah sendok nah sisa satu nih teman-teman Wow, ah, mobil truk teman-teman! Wow, kita tertaruh, teman-teman. Nah, sudah habis, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. See you, games! Bye!